Hey, something traumatic happened that changed my life check <laughs> Halo, halo. Tunggu, tunggu, tunggu, dulu, tunggu, ya tunggu, ini gue mau minggir Kamu nabrak, minggir dulu, ya, gua minggir dulu Iya, gue minggir lu Iya ini udah minggir, emang gue nggak minggir bro ya, terus mau gimana dia ya, gua juga Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab yang jelas matiin kamu sini. Wait a minute. Jelas matiin kamu sini. astagfirullahaladzim kamu ini berdosa banget. Ya udah. Kamu mau tanggung jawab ke pas yang bunuh kamu? Huh? Gimana ini? Yaudah. cepat. Saya nggak mau tahu, minggir kamu. mana anakan motor. Cepat-cepat ya? tikam kamu. Minggir situ, minggir situ. Yaudah, ini mau langsung ke bengkel aja udah. Cepat kamu. Langsung ke bengkel aja udah. Mana ke tempat lu? Udah ini minta berapa sih? Hah? Minta berapa? Ya ini ganti apa kamu? Ya iya minta berapa? Cepat. Minta berapa enggak langsung aja diminta berapa, ya? Ini kan minta di polem. Minta berapa? Mana kamu kok saya kan sen kiri kok. Saya juga sen kiri, saya Hah? juga di kiri posisinya. kamu eh kamu-kamu nanti cepat iya, mau, mau.. mau minta diganti berapa nih dan? mau dah? Kamu. apaan itu? Dia kan mau dipoles sebenarnya. Ya kadang berapa duit? ayo kita kepengkel sini, ya, sini. Ya, oke okay. kamu kabur gimana? mana saja ngapain kabur? ningir, dulu mohon bersabar, ini ujian mohon bersabar, ini ujian ujian dari Allah ujian dari Allah ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Yeah. Ya udah, cari bengkel, cari bengkel aja langsung udah. Cari bengkel seketemunya aja. nggak usah langsung jalan aja. Enggak ada saya enggak megang KTP, ke Bro. Kenapa sim, sim. harus SIM? sim nggak bisa. Enggak bisa. Bisa. bisa. gimana? Ya, kalau mana percaya saya sama kamu, kamu. Kalau kamu kabur, saya ngikutin di belakang. Nggak, nggak, nggak. Kalau bengkelnya nggak dapat sini kan kita keserengseng Yuk di jalan aja terus. Udah, ngikutin Sini simnya SIM. Saya nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau dibawa kabur gimana? nggak kan, mungkin, Mas. percaya. Kamu kita? bawa motor, saya bawa mobil nggak mungkin ya udah oh, langsung foto aja platnya Udah gak, foto gak, platnya gak. langsung lapor polisi. cepat lang Langsung ke polisi itu ada polisi di sana mau. Kamu sangat kamu... mati Iya, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, Nisi Mas, belum tanya Mas, ada bengkel nggak ya daerah sini? Wah, itu belum buka tuh kiri. Ini oh, bengkel. situ belum buka ya? Itu tuh. Situ? Yang terbang biru tuh. Kiri-kiri. Oh, itu ya? Mobil atau motor? Mobil. Oh, mobil. Oh, mobil. Iya. Kamu ya. kabur sih? Bukan kabur, nanya bengkel. Kamu kok kabur? Nanya bengkel. Monyet kamu, kamu bisa rempet kok kamu kabur? Nanya matiin kamu sini anjing kamu kamu kira saya orang sipil saya kantor rekostrat sini setan kamu saya oh. nih ayo kita ke kantor saya kamu saya matiin kamu di filter saya ya udah yuk kamu serempet malah kabur saya nanya tuh coba. Okay. setan kamu saya udah kan itu tutup saya bilang iya makanya setan saya, saya nanya siapa tahu ada yang tahu gitu saya bilang tutup malah dia bagian motor sini doang mobil nggak ada kayak ganti anjing kamu kalau nggak muter ke sana oh tak kam kamu di sini kamu bilang, saya kantor di costart itu dekat saya iya yuk kamu, Sam, anjing kamu ngolak, kabur kamu saya minta sim kamu mana, interes, ikut belakang saya cari bank kamu, kabur saya coba, kalau barat gitu, emang biasanya berapa servis? waduh, oh, kurang banget, bukan kalau dalam sih harus dempul dulu, emang ya, nah, kalau dalam enggak dan ini asuransi, asuransi saya bilang 300.000. ribu ayo ya. bingung kan, saya juga bingung jadinya ya orang saya juga pelan kan ya di kiri ya saya juga nggak emosi ya gimana-gimana coba saya bingung kalau kayak gini kunci saya kunci-kunci motor A few moments later. Saya jujur aja, klik asuransi tiga ratus ribu ya udah. Ya udah, uh, ini aja. Dek, nggak ada. Saya tunggu di sini. Duh, ya sim saya siap. Eh, sim kamu sini, buat cuma terambil sim kamu. Gak bisa dong. Lo, gak bisa kenapa? Saya gak apa kabur. Kantor udah tahu saya di kantor hmm. di itu. Cari aja saya, gampang kan? Ya udah, saya telepon teman saya aja dulu deh. Hmm. Saya minta tiga ratus ribu ke dia. มอเตอร์ไซค์ล้อหลัง ลอ, hey, hey. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one Tari ya tunggu ya, teman saya lagi datang kok. Saya nggak megang duit soalnya. Ya tadi juga saya mau mau baik-baik bro, tapi hmm. kamu tuh kayaknya udah salah, masih ngotot, kayaknya ngeyel gitu. Oke. Okay. Apa teman saya... saya tadi kan manggil saya. Iya. Yeah. Bang, ya saya bilang udah aman, nggak masalah, gitu loh. Hmm karena situ punya niat baik. Hmm. kalau saya tuh begitu ngapain sih kita terlibat? Oke. Okay. Ya emang. Saya juga. Saya juga, saya oh, itu juga maunya orang, ke loh. bengkel atau ya, ke kemana? Soalnya saya nggak saya... bawa duit gitu. Yang penting mengakui kesalahan. Iya. Yeah. Ya udah kita ini. Tapi kan saya bilang bengkel tuh bro, gimana hmm. bro? Kan saya bilang begitu kan. Jadi situ malah. Yeah, iya ya kan? Saya, saya juga. Cuma minta, Sini simnya atau KTP. Saya nggak bakalan kabur. Iya. Yeah. Karena motor dikejar motor pasti ke kejar lah mobil. Nggak mungkin lah saya lari ke gang-gang logika ya, kita main logika bro. enggak, kan kita sama-sama gitu saya juga enggak minta KTP TV Anda gitu ya akhirnya kan jadi bikin kita emosi padahal saya mau juga, ya udah kalau memang mau tanggung jawab, silakan silahkan mm -hmm. ya, itu juga niat kamu tanggung jawab tapi yeah. kenapa pergi tadi? gitu enggak kan tanya. saya di belakang bapak gitu ya kan cuma minta simnya mana enggak mungkin, saya ambil bro, tenang aja enggak mungkin dan saya saya mau kabur kemana? Kalau situ dari belakang pakai motor. Kecuali eh, situ saya nggak bisa kejar kalau masuk pegang. Mana bisa saya kejar pak? Logika kita main logika bro. Iya. Yeah. Emang kalau asuransi gitu nggak bisa diklaim pak? Asuransi ini mobil masih asuransi bro. Kalau samping tidak percaya, telepon yang punya teman akan klaim asuransi 300.000. Itu pun mobil saya bisa seminggu loh dibayar. Tanya lah yang punya mobil saya soalnya belum pernah punya mobil Enggak maksudnya ya. Tanya punya keluarga yang punya mobil atau Saya kan nggak ngarang-ngarang sini bro Ngapain? sama pras itu nggak mungkin Jujur aja saya akan peras orang Saya bukan polisi Oke okay. Nah kita fair-fair aja Glam asuransi sekarang 300 ribu gitu. Mobil bisa seminggu nih Ini aja kan ya Ini doang nih, dua ini dua kasus hmm. nih. Kalau di bengkel klaim asuransi dua kasus, pintu sama ini. Itu klaim asuransi. Ya? Itu klaim asuransi, perlu asuransi, Bro. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Ya ke situ. Kalau ada bengkel kita poles. Biasa aja itu, Mbak, Arda, dalam. Kalau ada bengkel. Kalau gitu. enggak ya, ya, poles saja. Tapi nggak kabur kan? kagak, ngapain kabur sih. <laughs> yang enggak tadi soalnya mau kabur, jadi saya oh, juga bingung. Enggak, saya. Gimana ya? ya mau ditikam siapa yang enggak ini, coba saya Rangka mau buru-buru malah, si, nanya orang sekitar gitu Siapa si tadi, to bengkel tadinya masih kayak ngotot begini-begini lagi, saya paling gak demen, bro Kalo oh, saya... kalau itu, sorry, saya kalau bingung tuh emang suka gini, Begitu bukannya dia, emosi di atas trotoar oh, aduh. saya bilang ini kayak mau nantang padahal, aduh enggak, nada, nada saya juga kan santai gitu -tria, gak ada trik triak gitu ya gak mau lah gitu-gitu sebenarnya kalau yeah. yang salah, ya bilang salah saya kan sen kiri saya yeah. juga mungkin mau ke kiri, tapi kenapa? udah sempit masih dipaksain gitu, loh. harusnya kan sudah lihat spion, wah ini bisa kena ini dia ya, nggak mungkin coba kanan, ada mobil di kanan kan? Hmm. kan kanan lurus, kiri kan ke kiri sini ayo kita maju kalau tapi ini teman saya udah, udah bawa duit gitu udah? iya nanti khawatirnya dia nyampe sini tuh enggak ada, cuman nggak apa-apa sih kalau tapi jangan terlalu jauh bang lihat jalan ini aja, kalau gak ketemu ya kita tunggu di pom bensin, kan ujung pom bensin tuh oh, pom bensin ya? Yang sebelah kanan ada di kanan ya maksudnya kalau kita ketemu bengkel, kita poles kalau enggak, kita berhenti di pom bensin oh ya oke, gitu aja ya? bener nih? iya nih nih nih, salaman dulu dah biar afdol ayo bang makasih ya bang ya oke, cip poles doang itu mah iya, ada-ada aja, beneran dah bang maaf ya oke たげ世界の Hah? Ya udahlah. Terserah situ deh. Enggak apa-apa udah ini teman saya udah jalan sih. Di ini ya di pom bensin. Ya. Udah kasian juga 300 udah terserah mau berapa terserah. Oke. Terserah okay. ini dulu. Mau berangkat kuliah atau apa ini? Hah? Mau jemputin teman saya. I'm oh, sorry, bro. Ya. Enggak ya. apa-apa. Enggak apa-apa ini. bener nih. Ini kan teman saya tadi. Buat tegan. Cuma ini ya harus aku poles. Aku hmm. harus beli kit. Kit aku itu kan kit yang loh. buat poles itu. Ya, kit kaleng itu. Itu Saya juga enggak tahu sih itu. berapa, itu berapa sih itu biasanya? Ada, ada kit yang kaleng. Kalau pakai kompon kan dia kasar catnya itu ngelupas, hmm. jadi saya belas sedikit. Iya saya juga, nah itu kompon maksudnya. Nah, kompon saya itu tahu kalau bikin, bikin angkat cat, hmm. karena dia kasar. Hmm. Saya biasanya kita... kalau ada baret, makanya kompon gitu. Lalu dalam ya nggak bisa memang, tapi yang mudah-mudahan bisa lah. Ya, aku terima ya. Iya. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Serius. Iya. Ada masih ada duit Masih. Nggak <coughs> apa-apa ini serius. <coughs> ya udah, thank you bro. Iya. Ya. Mati dulu -hati. dong. Hati-hati ya. Hati-hati, yeah. Bro. Yeah, Kalau motor sip. santai aja, ya. Yeah. Yeah. Thank you, Bro. Oh, dulu. Hati-hati, Bro. Yeah. Yeah. Ya. Hati -hati, bro. Yeah. See ya.